Oh, ini nih yang kalau dimakan bisa jadi apa? Bisa jadi keras. <laughs> oh, hai, gozaimasu! hai, guys, balik lagi di hai, hai, hai, hai, jadi hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mana ya? Jadi kita mau nge-tripnya ke <laughs> Yamanashi kan. Yamanashi kan namanya? Iya. Dekat di deket gunung apa namanya? Gunung Fuji. Jadi Gunung Fuji itu ada di Yamanashi kan? Iya. Sekarang posisi kita lagi ada di shin Kita ngikut turnya yang uh, buat apa itu namanya? Buat makan-makan anggur. Iya, musim bisa, gugur Musim gugur, kita bisa makan anggur sampai sepuasnya mm -hmm. Dan ini turnya kita dapat subsidi ya dari pemerintah ya? Iya yeah, lho Maksimal ribu yen, berarti itu sekitar 3 jutaan lah ya Ya, makan anggur yeah, sepuasnya yeah. Terus kita dapat subsidi juga dari pemerintah maksimal puluh ribu yen uh, Enak banget ya kayaknya. ya? Iya, yeah. kamu pernah makan anggur, anggur sepuasnya? Gak pernah sih, apalagi, iya. apalagi kita skal, apa bisa mentik sendiri kan hmm. Jadi nggak usah lama-lama guys Kita nungguin busnya, kita naik bus langsung ke Yamanasi Langsung kita makan anggurnya sepuas-puasnya Kita petik-petikin sampai puas Tapi nggak boleh bawa pulang kan? nggak boleh Hujan-hujan rame, ya? ya. rame banget ya? Ya, ngantri dulu Ngantri guys Di luar bayangan kita loh guys, rame banget ternyata Asli guys, kita gak nyangka ternyata rame banget loh Beratus-ratus orang Dan kita udah ditungguin busnya nih Kita naik bus nomor 51 Ada bocah lari-lari Ini bus kita guys Tadi kita salah Kita naik di sana guys 52 Ternyata ini Bukan buat belanja kan Cocok? Iya Berapa? mana? Buat beli oleh-oleh Oleh-oleh ya. Kamu mau beli? Hmm, kita lihat aja ada 2.000 yen kan? Iya Satu buat aku Satu buat kamu Guys, kita balik ke spa yang berdua lagi. Romantis <t> kan? <laughs> ini ra rame banget sih ini. Apa? Uh, service areanya? Iya, ya. Rame banget dah ini. Banyak banget orang-orang mau jalan ke Yamanashi. Di sini sekarang kita di mana ya? Ini kita lagi ada Shizoka? di kita ya? di rest area di Kanagawa. Oh, tuh tuh berawan itu. Gila, nih hujan tuh ya. Itu thinking banget, loh. Sekalang, mamba, eh, sembilan, ya sembilan 9 derajat, sembilan ya. derajat. Yo, uh. ini jembatan monyet, jembatan monyet. <coughs> jembatan monyet <coughs> hasi... iya, iya, serius loh. Kanjinya, kanji monyet, Kanji monyet. Apasnya monyet? Coba lihat, apa punya monyet? Kamu sama tau nggak kenapa yang begitu. Ah, uh, kenapa? Uh, ini kalau nggak ada yang, yang itu, uh. itu, itu. Uh. ya, ada apa-apa bilang oke mau midori no oh kekeles. gitu jadi nggak ada lumut yeah, yeah, gitu. oh biar nggak ada lumut yeah, gitu. oh guys bi biar nggak ada lumut jadi dikasihin atapnya tuh benar juga ya karena ini terbuat dari kayu mm, yeah, gitu. oh ini kayu kan semuanya yeah, itu kayu oh. Nah ini, ini hmm. terkenal apa ada ada jembatan tiga ada tiga jembatan ya, ya, ah. di, di Jepang ah. yang itu hmm. apa ya apa bilang terkenal terkenal karena jembatannya aneh oh gitu ya, masih ada dua loh oh, aneh. jadi ada tiga jembatan yang paling terkenal di ya, Jepang ya, gitu. ah. yang paling aneh gitu yang paling aneh iya. dan ini salah satunya oh, salah satunya. karena namanya jembatan monyet oh, <laughs> apanya yang saru, mana sarunya? Itu monyet. oh itu monyetnya ya, ini jembatan. oh iya ya, saru jembatan sama monyet namanya. jembatannya mana? jembatannya sini monyetnya mana? Monyet kina. Nah, kenapa namanya jembatan monyet? Karena kenapa sih, Jembatannya kayak monyet. Ah. Um. Kayak monyet. Kenapa nama jembatannya jembatan monyet? Kenapa? Karena monyetnya pegang apa? Tangan beruduk sama-sama. Oh, jadi karena pegangan tangan gitu. Jadi ya. bikin bikin apa jembatannya itu seakan-akan pakai filosofi pegangan tangannya monyet gitu loh. Ya gitu. Paham gak? kayak gini, kayak gimana? Mana ya? Tangannya. Kayak gini. Kayak gitu. Ah. Ramon <laughs> Keren ya banyak nih Lihat gitu. Sungai ya itu ya Sungai okay. Kamu beli yang mana yang Oh yang itu Apa-apa Apa-apa Mana-mana-mana Oh iya banyak monjinya tuh mochi itu? Singe mochi Singe mochi Mochinya Yama Nashi ya? Hmm Mana-mana-mana? Oh. oh ada es krimnya Banyak jenisnya loh Oh di pinggir ya Oh, ditusuk <laughs> Ditusuk Yang namanya Singe mochi yang mana? Oh yang itu ini yang kering, ini yang apa? Oh ini kering, Masang? ini kering, ini basah Basah? Ah. Uh. Mochi dulu ya? Ah. Hmm. Oh. Coba mochinya dulu, apa bedanya? Hmm ya, pasti enak <laughs> mm. Bedanya apa? Bedanya, wow. mm. bedanya apa? Ini Ah, uh, mochinya sama mochi biasa bedanya apa apa ya Ini Di mana rasanya enak aku lebih suka ini oh mana coba yang kering Sao. ini yang kering hmm hmm ini kering lebih hmm? jadi donat ya tapi kayak donat nah no. hmm aku lebih suka yang itu deh yang kenyal kenyal yang kenyal kenyal lebih hmm. mochi mochi itu lebih terasa kalau kenyal hmm. kenyal gitu kan jadi bisa dikenyat gitu Coba sauce creamnya hmm. Sauce creamnya ternyata beda Jadi pas kita udah telan gitu ya Di lidah kita itu masih susunya itu masih nempel Susunya mungkin ada sapi di sana ya Susu siapa? Hayo ayo Kedengeran gak tuh? Coba gigit lagi hmm. Lagi Nah, kerjaannya makan doang pari-pari pari-pari pero-pero pero-pero pero ini tempat buat beli oleh olehnya guys oleh-oleh ini tempat jualan oleh-oleh oh, ya berapa harganya seribu seribu puluh Mochi, mochi. kamu pakai kupon? Ya. Yeah. Pakai kupon. Kita udah dapat yuk. Oleh-oleh buat teman PT-nya. PT. Kita mau makan anggur. Makan anggur. Oh, makan oh. anggur, guys. Oh. oh gimana gimana banyak ya banyak anggurnya hari ini apa hujan, hujan nah. jadi gak bisa ngambil di kebunnya ya iya oke oke deh Ya yang oh. pegang pegang oh muat muat um. deh oh ya, tabete tabete ini non ini jo <tuk> gimana rasanya. Hmm. Enak banget. Hmm. Manis banget. Manis banget. banget. Ada bijinya nggak? Enggak ada. Oh. Masih. <laughs> Gimana? Manis banget. Tapi manisnya manis alami, enggak nggak kayak manis gula gitu loh. Manisnya manis buah-buahan, ya? uh -huh. Begitu. Enak. Top Marco top. Ini pertama kali. Pertama kali. Oh gitu. Oh, banyak banget tuh. bijinya gede ya. Hmm, buahnya gede bijinya. Oh masih banyak loh. Doz doz doz. Uh. Kamu. Kamu ini. bener-bener kenyang guys mm. Ini satu orang maksimal bisa makan satu si siap doang mm -hmm. Cuma satu ini aja, buat satu orang nih, mm. maksimal <laughs> Ya kan, Bahwa, walaupun bisa makan sepuasnya Gue jamin gak kuat loh mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. bentuknya beda loh satu-satu Itu -satu. berat hmm. Apa ya bener-bener padat banget Semua orang bilang katanya udah kenyang katanya Iya udah kenyang juga. Gak bisa Cuma makan satu siang aja. Hmm. Hmm. Jadi kamu satu sisir, aku satu sisir kan mm -hmm. Karena kita share dua sisir hmm. Kenyang ini eh. hmm. Tetap kita harus jaga, jaga limit hmm segala sesuatu yang yang terlalu berlebihan itu nggak baik, Yo. termasuk makan, ya kan guys? Mm. Hmm. Mm. Berapa biji tau gak? Apa? Berapa biji tau gak? Nggak tau 6 apa 7 gitu Gitu? Hmm. Guys semua orang ini basketnya masih ini Masih nyisa tuh masih nyisa ini jual ya mereka jualan kan Nenek? 1, ini seribu tiga ya, ini yang kira -kira. ini yang tadi kita makan ini uh -huh. sama aja cuman udah dipaket paket gitu uh -huh. lebih menarik jadinya seribu tiga loh tadi uh -huh. itu tadi kita makan dua kan uh -huh. kita makan dua kan uh -huh. jadi dua ribu enam ratus kan udah, oh, berat. Kita udah dapet uang loh Oh, udah, udah, udah, apa namanya, udah sesuai yang kita bayar ya? Yeah, yeah. kita dapat oleh-oleh juga. Oh, <laughs> oh, <it's>, oh <laughs> <laughs> dapat lagi oh, oh, lagi oh, oh, oh, Dapat lagi kita oleh-oleh. Ya. Waktunya makan. makan, kita mau makan. makan. Hari ini kita, kerjaannya kita makan-makan terus, guys. Oh, singgang -sam. samurai. samurai. Oh. <laughs> Gede banget. Ini salah satu tempat favorit juga ya tempat makannya ya. Kita bakalan ngisi perut guys. Udah lapar banget ya? Aja, kamu lapar nggak? Daper loh Kan tadi udah makan kamu tapi mau Makan anggur oh, Kita mau makan yang asin-asin gitu loh Makan nasi gitu Oh sikit Gila keren banget Oh Nabe-nabe Gila luas banget loh Oh Gila Gila, gimana? Di-criser, gila! Oh, gila guys! Kaget kita pas udah naik ke lantai dua, luas banget, kecil banget kan? Dan kita udah disiapin makanannya tuh. Tuh, ada api-apinya keren serius serius kira-kira isinya apa ya? oh apa isinya? apa oh, isinya? Wow. oh nabe nabe mana aku takut aku takut aku guys ya sini pine mushroom pine mushroom terus apa lagi? eh apa ya? apa itu? apa itu? ayo ada api-apinya oh ooo oh. Ada lagi apa guys? Oh, Usi mono. Hmm. Gue juga ada dong. Kacimi. Kera. Pain. Oh, so. Ada daging sapinya juga. Pain maskrumnya gede loh. Kecil. Becik. Oh. Ada lagi mana? Kanan. Masih dia. Uh. Oh. Chawamushi. Chawamushi. Oh. masakih juga masakih juga uh. oh. serba find mushroom sini itu oh. ah ini Doha. kita ada perhatikan kan <laughs> ada telur guys telur woi tidak kimas magu magu magu magu magu buku buku uh. tuh, guys buku buku buku buku Gimana, rasanya enak gak? enak enak masker atau uh, main masker atau hmm? <laughs> main gimana? belum coba dulu coba eee... eh pengen makan terakhir ya. ini minum cara minumnya spesial ya coba-coba ya. ini... ini cara minumnya spesial nih supnya tuh oh. cara minumnya hati-hati lo panas oh ternyata gitu oh Gimana rasanya gimana? Seger. Itu pertama kali kan buat kamu, kamu ikutin tour yang Oke, begini. Iya. Yeah. Nih guys, nih mau jelasin gimana cara makan mabinya guys. Hmm? Jadi kita kan tadi ada nih ya, telur mentah. Hmm. Dipecahin telur mentahnya terus dikocok dulu. Dikocok gini kan. Dikocok sampai rata. Habis itu ngambil <laughs> Ngambil dagingnya guys. Nah, di sini enaknya nih guys. Jadi telur mentah itu akan dicelupin sama daging sapi. Hmm. Nah, di sini enak ini nih, semakin kental semakin enak guys. Hmm. Walaupun telurnya mentah, kita coba dulu ya. Gak bisa berkata-kata. Daging sapinya manis banget. Terus ada gento gento telurnya itu loh, jadi enak gitu Buat teman-temannya mungkin curo apa, curo mentah. Itu ya, enggak biasa kang? Enggak biasa mungkin, tapi <tuk> udah jadi sapi ya <mengusapinya>, jadi enak. Hari hari hari Ini dia guys, matsake, pine mushroom. Ini mendisnya guys. Main di syukut banget ya Kecil banget tapi <laughs> ya Ini emang karena mahal Oh iya ya, Kita cobain dulu Curug dulu guys Kayak hmm. gini Kayak macam makan syabu-syabu gitu loh hmm. Curug Baru di hmm. Gimana rasanya Beda hmm. Gimana Manis banget ya Yang mana Dewi Suka Yang ada Kan ada juga yang nasi nih Yang juga ya Nasi nya gimana hmm. Coba yang nasinya ya Manis Hmm, nasinya nggak manis tapi matahnya manis banget Iya bang? Bu, manis banget, asli manisnya Bukan manis karena gula hmm. Kalau ini gimana? Coba dulu, minum minum supnya dulu, guys. Ada ah, ya. dia, hmm. uh, -huh dulu. Ya, uh -huh dulu. uh, dulu -huh dulu. Biar uh, kebakaran. uh, dari uh, uh, uh, beda beda uh, uh, uh, uh, uh, apa uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gitu. uh, mm -hmm. gitu iya. Pine mushroomnya bener-bener manis, bukan karena gulanya, bukan karena sausnya, bukan. Mm -hmm. Terus kalau nasinya, mm -hmm. lebih manis lagi, oh, gitu. pine mushroomnya. Mm -hmm. Kalau ini, mm -hmm. supnya itu, ini, supnya itu bener-bener harum ini, harum pine mushroomnya. Nih-nih-nih, mm -hmm. mushroomnya nih. Coba makan, ya. Gila, <laughs> ini enak banget, serius. Oh gitu. Worth it banget, serius. Cuma satu aja ya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Oh ya. Yeah. Sampai. Campai. Aduh, kenyang banget guys. bener benar mm. enak banget ya. Oh, Asli mantep banget itu. Puas mm. banget kita itu makan ya. Kok ada singkong di sini? Kok? Nek, batang singkong di sini. Ada batang singkong guys, sekarang kita udah nyampe ke destinasi keberapa? keempat apa kelima ya? keempat ya dan kita sekarang ada di pabrik wine oke, okay. udah okay. okay. dapet yuk, kita minum dulu gratis guys, gratis bisa minum wine ye yeah, ye yeah, yeah. Oke. Okay. Hey Enggak. Yes. Nice. Hmm? Oh, okay. <laughs> you guys. Sampai guys, dulu guys. Cuman buat yang bas ke atas ya guys ya. New, <laughs> new, Produk barunya. Wine Wine, gratis guys. Kita cobain semuanya guys. Dari produknya ini, langsung dari pabriknya loh guys. Enak ya, wine. Oh, yang di sana mesti bayar katanya guys. 500 cent, 100 cent. 100 cent. Hmm. Lebih dari satu juta guys, wine nya Mantep, produk barunya kuenak merah manis manis manis manis buang sampah pada tempatnya hmm oh beli kamu ini cuman di sini aja cuman ada di sini oh gitu Iya. oh oh oh Kita mau kemana? oh ya, kita mau oh oh oh oh oh oh oh oh Dapat roti katanya guys, tiap kali dapat roti, emang gratis apa? Punya bapak, lo apa? Guys tadi itu bayarnya emang enak-enak banget ya, tapi sekilas karena minumnya banyak banget tadi karena gratis guys, gua minum kan, ambil lagi, balik lagi, minta lagi, ambil lagi, gila berkali-kali. Lumayan loh, bagian dari servisnya guys, kan kita udah bayar, kalau kita minum banyak ya nggak apa-apa. Beneran sih cok? Iya dong. Pang pang, pang pang pang pang pang <laughs> ini krimnya strawberry ah. mereka masukin oh udah beli baru masukin krimnya gitu sini. pantes agak lama tadi di situ ya hmm, baru tahu Nih, ini ada krimnya tuh mana kasih lihat sini sini sini mereka oh ah, baru masukin dulu oh dipotong dulu masukin yeah. krimnya pantes gratis 40 ya oh uh, jadi nggak gratis ini ya hmm. sia-sia ini paan tuh. apaan tuh? Apa ya? Apaan tuh? Mosekasi Jangan-jangan oleh-oleh lagi? Gratis iya. lagi, nih? Iya, iya. Wine. Wine lagi? Lain lagi. Asik. Satu-satu, angka. Satu-satu jadi dua. Yeay. Oh udah dapat kupon dua ribu yen, yen, makan gratis, minum gratis, jalan-jalan gratis, Hai. kasih oleh-oleh wine, terus dapat apa anggur gratis dua, dua. Oh, ini? Hmm. Oh, kamu makan rumput ya Amai さ hmm. hmm. oh, Manis guys rumputnya hmm. Manis asli。Manis banget asli。Mau cobain juga nih じゅ kasih juga kalau mau nih ini ini nih, rumputnya tuh baunya masih ada bau rumput iya, ya. tapi manis banget hmm. gila manis banget manis banget coba gila gue kirain pahit Ternyata manis Itu daunnya juga Yang dipegang sama siaco nih ya Dipegang sama siaco tuh Wanginya wang, wang, wangi banget ya? Iya wangi banget Coba mana tangannya? Oh. Eh. Gila <laughs> cuman dipegang doang tapi Harum banget Kayak parfum tuh, tuh tuh tuh Kalau musim gugur berubah jadi warna merah Shashok. Katanya, blueberry itu adalah herb, ya, bukan ya. buah. Ya. Oh. Itu herbs, bukan buah. Eee. Oh, ini nih yang kalau dimakan bisa jadi apa? Bisa jadi keras. <laughs> kalau buat cowok bagus, katanya ya, buat cowok bagus itu sakura. <laughs> uh. Kalau makan itu bisa jadi keras, katanya ya. Enggak. Enggak guys, bercanda. Tadi Zaguro, Zaguro itu Zaguro, Zaguro itu bagus buat cewek karena ada ini estrogen. Jadi kulit bisa halus gitu, wajah bisa jadi cantik gitu. Kalau cowok bisa gampang bikin anak katanya gitu. Oh, jangan Oh gila keren banget. Kayak galeri Lovendor. Lovendor. Bawa lavendernya ke... Mantep. Mau oh, beli apa? Beli jus blueberry. Blueberry? Hmm. Mana? Buat matanya bagus loh. Oh, blueberry itu bagus buat mata? Oh. 100%, blueberry. 100 blueberry. Iya. Ya, begitulah trip kali ini ya. ya trip Walaupun kali. short trip, tapi... Kunjungan kita itu ke berbagai destinasi, berbagai lokasi dan itu benar-benar asik banget. Iya yeah, dong. Dan ini cukup banget buat satu hari. Ini recommended banget nih perasaan. Ini kayaknya senang murah, yeah. terus dapat fasilitas yang bener benar yeah. luar biasa. Makanannya enak banget juga. Bener-bener worth it banget. Hai right, guys, thanks for watching See you guys again soon. Bye bye. Bye bye.